Kutil Kelamin Gejala HIV Salah satu penyakit yang dapat mengganggu daerah sensitif yaitu Kutil Kelamin. Penyakit ini menyebabkan timbulnya benjolan kecil pada area vagina ataupun penis akibat adanya human papilloma virus atau HPV. Virus jenis ini juga dapat menyebabkan beragam kutil yang dapat tumbuh di berbagai bagian seperti jari, tangan, wajah, dan bagian tubuh lainnya. Kutil kelamin bisa menyerang kaum Adam maupun kaum Hawa. Tetapi, kebanyakan virus HPV lebih sering mengincar kaum Hawa. Pertumbuhan kutil sendiri tidak akan terasa karena mulanya lembut dan tidak tampak mata. Namun, lama-kelamaan akan membesar dan terasa saat terjadi gesekan. Berkembangnya kutil pada area kelamin menyebabkan rasa nyeri, gatal-gatal, dan perasaan tidak nyaman. Pada pengidap perempuan, penyakit ini tergolong cukup serius karena virus Hepatitis sendiri dapat menyebabkan timbulnya penyakit lain seperti kanker serviks. Area vagina yang lembab membuat virus ini dapat berkembang dengan mudah. Mengenal virus pada kutil kelamin Virus yang menyerang pada kutil kelamin yaitu hepatitis, dimana virus ini memiliki berbagai jenis, sehingga tahap pengobatannya akan menyesuaikan kondisi setiap pasiennya. Jenis pada HP sendiri beragam, virus yang menyerang korban tidak selalu menimbulkan gejala berarti, namun beberapa juga menyebabkan gejala seperti tumbuhnya kutil kelamin. Sebagian besar pasien tidak menyadari jika dirinya mengidap HPV hey hingga mereka mengalami keluhan dan melakukan screening. Setiap pria maupun wanita memiliki potensi besar untuk mengidap HPV hey ketika sudah aktif secara seksual. Kasus HPV hey sebagian dapat sembuh dengan sendirinya, namun sisanya juga justru dapat berkembang menyebabkan masalah kesehatan lainnya kutil kelamin dapat menjadi pertanda HIV. Pada dasarnya, virus HPV dan HIV sendiri memiliki penyebab yang sama dan ditularkan melalui kebiasaan yang sama, yaitu hubungan seksual. Berbagai jenis virus tersebut dapat menyebabkan kondisi kesehatan yang berbeda. Namun, pasien HIV akan lebih rentan terserang HPV. Penderita HIV yang tidak tertangani akan memiliki potensi infeksi HPV yang buruk. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pencegahan tertularnya penyakit HPV, terutama sebelum aktif secara seksual. Hal ini akan sangat bermanfaat karena vaksin yang dilakukan cukup sekali untuk seumur hidup. Walaupun vaksin ini belum wajib, namun dapat Anda lakukan di rumah sakit,